Oke hey guys, kita lagi di Pentel Doer mau nyobain Pentel Doer nih Kak Ya. Wow. Wow. enak enak enak enak enak enak enak banget rempastnya. tambahin daun jeruk oh. apa sih itu? dipala Ya. ditambahin pala lagi ya, bumbunya ya wow kayaknya sedap dengar Oh, ditambah sekali lagi cabenya guys gila ini beneran doer nih kayaknya nih kita makannya nih kak ya kita mau nyobain sosisnya ama baksonya ya gila tuh tuh tuh guys ini ini sambal semua nih guys ini di dua kali ditambah cabenya nah masih mas ditambahin lagi cabenya lu full of cabai dahsyat ya lu lu beneran berenang cabai deh Nah, ini buat bahasa gentelnya nih. Bahan-bahan Lalu... oh, ada triknya, guys. Bikin baksonya ya, bunter ya. Hmm. Bumbunya dasyat nih kayaknya, cabai semua ya Ini bener-bener nih guys Yang doyan cabe nih pasti Uh, tambahin lagi nih Mama Sako nih guys Tuh Tambahin lagi Ajinomoto nih guys uh, Sepertinya dasyat sekali nih itu tambahin garam lagi siap banget sumpah ini beneran dahsyat ya bumbunya ya wah itu tenkelnya ada pada nendu tuh guys Eh guys. Udah bisa diolah guys. Nah. Ini dimasukin tuh. Oh, di situ juga. Beneran doer guys Ini pentel doernya Sosis sama pentel okay. guys berenang-berenang deh tuh campurin lagi sama sosisnya nih Good. Hai, biasa boleh. Aduh, ditambahin lagi kagetnya juga sih. Hai, dapat dua, Kita pesan dua ya, Kak, ya? Wow, sumpah ini pasti pedasnya ada banget warna Wear, hanya bukanya pas festival ada festival nih ya guys ya ini beneran kayaknya sumpah bakalan bikin bibir kalian bain, keringatan Ya sebelum nyoba ini udah keringatan nih kak ya. Wah, mantap. Wow inilah dia penampakan pentel Dewer yang tadi kita beli nih kak ya. Iya. Uh, ada pentolnya dan juga ada sosisnya sosis. nih. Nah, kita mau tuangin dulu ke dalam piring. piring. Nah. Oh. Ini cabai semua nih, guys. Wow. uh, uh. di dalamnya masih ada cabainya nih, Kak ya? Di dalamnya ya? masih ada cabainya. Uh, jelas. ya? Sumpah ini cabai semua nih, guys. Nah kita hmm, baunya aja ini udah Udah pedas ya pedas banget ya kayaknya baunya nih ya cadas banget nih guys beneran tumpukan cabai beneran ini Cui. tumpukan cabai semua nih hmm. kalian lihat kan tadi gimana pembuatan bumbunya itu cadas banget nah gimana rasanya yuk kita cobain hmm. ya guys nah Kau mau nyobain nih nih lihat gak nih guys gila nih cabainya banyak banget nih ya kita mau coba ini ya ini, kak. coba ini, kak. Pentol doer. Pentol doer ngangenin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita cobain sosisnya. Kakak ini coba makan. Selamat, Selamat makan, teman-teman. Hmm. Mm. Hmm. Pedas, ya? Mm. Benaran. Pedas. Eh, pedas kalo, lah cabainya aja. Kalau aku memang lebihnya pedas, jadi segini lumayan rasanya ini pedasnya, makin pedas makin lagi guys kalau ini aku hmm. pedes sekali hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Pedes -pedes, tapi aku suka nagi. pentolnya gurih jadi tekstur ya, ya? pentolnya itu kenyal lembut kenyal kenyal, kenyal, kenyal, kenyal. kalau susus mungkin nggak biasa yang nggak biasa ini kan pentolnya, pentolnya. ini jadi, aku gabungin lagi nih Kayaknya dia ada campuran lemak-lemak yang gitu deh. Ini pentol sama sosisnya Posis. nih, sambelnya banyak banget nih guys. Nah, nih, hmm, hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. Jadi, terus, bumbunya enak karena kali proses pembuatannya bumbunya banyak banget kan. Jadi. Jadi rasa rempahnya berasa. rempahnya berasa. bumbunya berasa banget. Dan pedesnya. Dan pedesnya benar -benar luar biasa. Bedes. Ah. Makin uh. Uh. pedas Makin udah siap. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Mm. Mm. <susuk> mm. Jadi kok kayak ada kenyes-kenyesnya? Iya. Yeah. Mm, bener kan? Heeh, mm, dapat pedas. Mm. Mm. Nikmat luar biasa, guys. Benar, pentolnya tuh kayak ada kenyes-kenyesnya. Hmm. Mm. Benar-benar Dahsyat ya, udah pedas, gurih, kenyal, enak pula, murah pula harganya. Ya tadi, belinya Rp10.000. Per, per cupnya? Ini dari gabung jadi dua nih guys. Hmm. hmm, wah, ini enak dan cadas banget. Cabainya beneran, cadas. Hmm, Terus. Hmm. Jadi buat teman-teman yang suka sama video kita mm -hmm. Jangan lupa bantu kita like, komen Dan subscribe, subscribe. Wah, see, you see you in the next video Bye-bye Kita, kita coba ini lagi nih Yang pedas-pedas lagi nih ah.